Selamat berjumpa kembali dengan Genius Xtalk Tutorial Metodologi Kritis Nano Power Diplomasi dalam tutorial Metodologi Kritis by Profesor Andrik Purwasito Universitas 11 Maret di Surakarta. Kali ini saya akan menceritakan tentang Ya, pengalaman mahasiswa hubungan internasional dari Universitas Muhammadiyah Malang, namanya dia. Ya, dia ini menulis tentang nano power diplomasi dan kurang yakin kalau belum ketemu dengan pencetanya Dan kali ini, dengan sengaja saya akan tentang apa itu nano power diplomasi. Yang pertama ditanyakan adalah apakah nano power diplomasi yang dijalankan oleh satu orang, mungkin tim itu keliling di berbagai negara itu bersama dengan e, rombongan atau tidak. Ya, sudah barang tidak. Namanya nano power diplomasi itu nano itu sesuatu yang paling terkecil. Kalau di dalam unsur diplomasi, unsur yang paling kecil itu ya Individu itu sendiri jadi orang per orang. Dia sangat kaget ketika saya ceritakan bahwa saya keliling dunia itu hanya sendirian, mengangkat 45 kg, apalagi kalau uh, antara bandara internasional dan bandara domestik ini agak jauh, seperti di uh, Jepang. Misalnya, ya, kita harus berjalan terseok-seok dari satu bandara ke bandara domestik. Ini merupakan pengalaman yang cukup menarik. Belum lagi beberapa peralatan yang terbuat dari perunggu kan memang seperti emas dan logam kan memang tidak dapat dibawa ke pesawat. Itu juga merupakan satu pengalaman yang cukup menarik. ya. Dan juga kita harus berhadapan dengan imigrasi di berbagai negara. Dan ya, cara-cara adat tradisional tentu akan kita lakukan, meskipun ya mungkin dia butuh membeli rokok atau dan sebagainya. Itu pengalaman yang saya kira uh, tidak dapat uh, kita samaratakan, bahwa um, setiap negara itu ya mempunyai kebudayaan yang berbeda-beda. Bahkan pernah sampai pulang dikejar-kejar terus apakah sudah keluar dari negaranya dan sebagainya dan sebagainya. Ada kecurigaan-kecurigaan, eh, ya saya tidak pulang dan kemudian eh, ingin tinggal di negara yang bersangkutan. Dan harus mengirimkan eh, exit atau tanda keluar dari negara yang bersangkutan. Ya, ya begitulah. Tapi yang jelas bahwa nano power diplomasi ini merupakan satu pengalaman pribadi bahwa diplomasi itu dapat dijalankan oleh tidak hanya negara, tidak hanya non-state yang besar ya seperti LSM, ya perusahaan-perusahaan multinasional dan lain-lain tidak harus seperti itu. Satu orang pribadi pun juga dapat di Uh, ya Dapat melakukan pekerjaan diplomasi, ya. Perbedaannya apa dengan orang-orang turis dan sebagainya? Ya, berbeda, Ya meskipun dia uh, juga pergi ke luar negeri, tetapi prinsipnya orang yang uh, membawa misi diplomatik itu, ya, sudah barang tentu, untuk promote Indonesia untuk membangun branding yang baik bagi Indonesia dan kemudian memperkenalkan kebudayaan Indonesia. Jadi, itu ada kategorinya. Tidak hanya sekedar setiap orang jalan kemana, turis kemana, ya itu belum dikategorikan sebagai nano power diplomacy. Apabila dia sudah kontak dengan negara dan bersangkutan dan kemudian mengenalkan, memperpromosikan apa saja yang ada di dalam negara ini dan untuk mencapai hasil branding atau image positif bagi bangsa lain terhadap Indonesia dan bagaimana mengenai pembiayaan sudah barang tentu dalam hal ini karena kita terkait dengan berbagai institusi bagi institusi luar negeri, institusi dalam negeri dan kemudian juga keluar masuk negara itu harus menggunakan visa dan sebagainya. Ini sudah barang tentu berhubungan dengan negara yang dituju dan negara kita terutama KBRI ya, besar Republik Indonesia di seluruh dunia itu ya juga harus dilaporkan atas kegiatan kita. kita melakukan cultural diplomacy. Ya, baik itu secara intelektual maupun hiburan. Itu tidak menjadi masalah. Tetapi prinsipnya bahwa kita membangun um, diplomasi. Contact uh, to people. Contact ini menjadi uh, sangat utama. Dan setelah itu kita tidak berhenti di situ. ya Produk ini kita kemudian ya Kita upload, kita garap dulu, kita upload di YouTube, di media sosial dan lain-lain Sehingga orang lain uh, dapat menikmatinya Memang uh, kita terkendala oleh uh, ya, bahasa mungkin Di India ya, saya melakukan kegiatan seluruhnya berbahasa Inggris Tapi di negara-negara lain kita tidak bisa melakukan uh, seluruhnya berbahasa Inggris Karena mereka lebih suka uh, dengan bahasa lokal dan kemudian diterjemahkan dalam bahasa negara yang bersangkutan hanya beberapa saja yang uh, kita harus uh, berbicara dalam bahasa lokal seperti bahasa Rusia, bahasa Jepang, bahasa Bulgaria, bahasa Rumania, bahasa Perancis misalnya. Semua ini uh, dapat kita lakukan dalam hal yang sangat terbatas. Kemudian bagaimana efek dari uh, nano power diplomasi sudah barang tentu berbicara efek ya karena efek itu sendiri bagi penanaman nilai-nilai positif dan menaikkan kredit itu tidak dapat uh, nikmati hasilnya begitu muncul uh, kemudian ya, tidak tetapi yang jelas adalah uh, uang media sudah menangkap kegiatan kita ini dan disalurkan di berbagai uh, media baik itu media mainstream maupun sosial itu saya kira sudah suatu keberhasilan. Demikian, Dea dan teman-teman, Nano Power Diplomasi, yang sudah dikerjakan oleh beberapa teman, ada S2 dari para Madinah yang sudah lulus, ada yang dari Bandung. Sekarang, Dea ini dari uh, Universitas Muhammadiyah Malang. Dan di beberapa uh, universitas yang lain, silakan apabila Anda ingin menulis tentang acara diplomasi, khususnya Nano Power Diplomasi. Datang kepada saya dan saya akan... Bercerita panjang lebar tentang pengalaman itu. Sekian terima kasih atas perhatian Anda. Dan sampai jumpa. Bye. Da. Ciao.